Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu dan adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 187 Ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS kelas 4 Baik, di halaman 187 ini Ada 4 soal yang perlu kita jawab Di sini ada Pertanyaan esensial. Di sini ada empat pertanyaan yang perlu kita jawab satu per satu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita jawab satu per satu. Pertanyaan pertama, apa alasan terjadinya jual-beli? Baik, jawabannya adalah jual-beli terjadi karena manusia butuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Soal kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Kita jawab. Peristiwa jual beli dapat terjadi di berbagai tempat, antara lain toko, supermarket, pasar, pom bensin dan mall. Soal nomor 3, apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Baik, kita jawab. Tidak semua kebutuhan langsung kita dapatkan. Soal nomor empat: menurut kalian, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Kita jawab proses suatu kebutuhan barang atau jasa. Sampai ke rumah dapat melibatkan tahap identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan barang atau jasa, pembelian, pengiriman, dan penerimaan barang atau jasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke halaman 188.